Ibu-ibu mana lebih baik, bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah? Siapa yang ibu rumah tangga? Boleh tunjuk tangan? Oke okay. Siapa yang wanita karir atau bekerja di luar? Boleh tunjuk tangan? Oke okay. Kalau ditanya dari hati terdalam, ibu-ibu lebih senang kerja di mana? Kerja di luar atau kerja di dalam? Yakin? Ada sebagian ibu yang aduh gak enak di, di dalam kalau di rumah stres Ada yang memang dari, dari mahasiswanya aktif berkegiatan aktif dalam berorganisasi sehingga kalau di rumah tuh kayaknya aduh kayaknya lebih seneng beraktif berkegiatan di luar rumah bener ya. nggak nggak ibu ya ibu lebih seneng di rumah oke sekarang kita lihat menurut Islam lebih baik di mana ya lebih baik di rumah kalau suami udah cukup uh, kemudian udah aman sejahtera kita mah kita sih emang lebih enak di rumah ya bu ya lebih fokus ngurus anak itu nggak sih atau kalau misalnya mau mengaktualisasikan diri, itu bisa juga di rumah sebenarnya. Misalnya kalau punya kepandaian, itu bisa mengajar di rumah sebenarnya. Atau kalau seandainya mau berdagang, bisa dagang online juga sebenarnya, ya Bu ya. Tapi kita akan lihat. Next, menurut Islam, fitrah wanita itu seperti apa sih? Ternyata dalam Surah Al-Azab ayat 33, wokor Nabi Lantai terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri, Ibu-Ibu sekalian. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Lantai terbaik bagi seorang wanita di rumahnya sendiri Allah tidak memperkenankan kita untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, apalagi berhias-hiasan secara berlebih-lebihan, ibu-ibu sekalian. Kita pernah nggak sih ketemu uh, seseorang yang ketika keluar rumah itu parfumnya satu botol gitu ya? Terus upnya, aduh kalau di Jakarta tuh ada yang namanya ondel-ondel bu, nah begitulah kira-kira, hati-hati buat alisnya aja satu jam Nanti giliran, kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, nanti giliran hujan lepas abis alisnya, repot sendiri ya, udah alis buat sejam, tiba-tiba keringetan atau kena hujan akhirnya jadi luntur sendiri, Sangking tebalnya makeup tersebut Dilarang untuk berhias terlalu berlebih-lebihan ketika keluar rumah dan juga dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Untuk anak-anak muda jangan sering sekali kelayapan, keluyuran dengan uh, tanpa misi atau tanpa tujuan. Atau ibu-ibunya... Uh, sering sekali mengatakan ngapain sih di rumah terus nak malam minggu kok gak ada yang ngapel malam minggu kok gak ada yang datengin nanti kamu jadi perawan tua loh ada juga tuh jenis ibu-ibu yang seperti itu kita malah menginginkan anak kita malam minggu keluar dan kita izinkan dia keluar dengan yang bukan mahromnya dengan laki-laki yang bukan mahromnya atau dengan uh, perempuan yang bukan mahromnya. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk melakukan perkara yang seperti itu Padahal Allah sendiri meminta agar perempuan memang terbaik adalah di rumahnya Inilah adalah fitrah wanita Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian Perintah untuk para wanita Next Ibu-ibu sekalian Next slide Sebelumnya dalam hadis riwayat bukhari disebutkan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya kepala negara adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya Seorang wanita adalah pemimpin di rumah untuk mengurusi anak-anak dari suaminya. Itulah tugas dari seorang wanita sejatinya. Tugasnya yang paling utama adalah melayani suami dan mendidik anak-anak. Itu tugas dari seorang wanita. Next, kenapa sih? Ada apa sih, apa manfaat tetap terus berada di rumah dibandingkan dengan di luar rumah Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Tirmizi disebutkan bahwa wanita itu adalah aurat ibu-ibu sekalian Ketika dia keluar maka dia akan banyak memperlihatkan auratnya Suaranya, gerak tubuhnya, semuanya indah Tentu saja bentuk tubuhnya dan sebagainya Maka keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berada di rumah tempat yang paling aman baginya Ketika dia keluar rumah maka itu kalau dibandingkan di dalam rumah tentu lebih membahayakan ketika dia berada di luar rumah Tapi bukan berarti Islam tidak mengizinkan perempuan keluar rumah Hari ini saya keluar rumah ibu-ibu sekalian Ibu-ibu semua juga hari ini keluar rumah dengan tujuan apa dengan tujuan menuntut ilmu dengan tujuan untuk lebih memahami tentang ayat-ayat Allah berarti ada alasan syar'i ada alasan yang diperbolehkan ibu-ibu keluar rumah ada alasan yang diperbolehkan saya keluar rumah untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala next dan fitrah wanita dalam hadis riwayat Ahmad dari ummu salamah disebutkan sebaik-baik wanita Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di rumah mereka sendiri Dan ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid di zaman Rasulullah Pernah bertanya kepada Rasul Wahai Rasul, anak sekali jadi laki-laki Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja Mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya Mereka boleh berjihad di jalan Allah Mereka dapat pahala besar sekali Sementara kami hanya melayani suami kami Melayani anak-anak Pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki Maka kata Rasulullah Kalau engkau Ridho engkau ikhlas Engkau melayani suamimu dengan baik Engkau mendidik anak-anakmu dengan baik Maka pahala suamimu yang lelah di luar sana Engkau pun dapat pahala yang sama Jadi itu enaknya seorang wanita Dan wahai wanita, wahai para istri khususnya Mudah sekali bagi kita untuk masuk syurga Syaratnya hanya empat saja Yang pertama adalah engkau sholat lima waktu Yang wajib Tidak disebutkan yang sunnah-sunnah Hanya sholat lima waktu Puasa bulan suci Ramadan Tidak disebutkan puasa yang sunnah-sunnah Puasa bulan suci Ramadan Engkau taat kepada suamimu Dan engkau menjaga kehormatan dirimu Menjaga kesucian dirimu Maka silahkan masuk syurga Dari pintu mana saja yang engkau senangi Jalan tol bu. Jadi untuk apa kita susah-susah cari syurga di luar sana Kalau Rasul sendiri sudah mengatakan Bisa masuk syurga dari pintu mana saja Pintu syurga ada delapan Dari delapan itu kita terserah bebas masuk pintu yang mana saja Asalkan kita melakukan empat hal tadi Kita sholat lima waktu Kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan Kita taat patuh pada suami Dan kemudian yang keempat adalah kita menjaga kehormatan diri Patuh dan taat pada suami Nanti ibu-ibu tanya Ntar dulu suami yang mana dulu nih Ya bu ya Suami yang mana dulu apa-apa serba taat Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan Selama suami menyuruh melakukan perkara-perkara yang baik maka lakukan Tapi kalau suami bertentangan dengan perintah Allah maka jangan dilakukan Ada jenis suami yang mengatakan Mah gak usah pakai jilbab ah kelihatan tua Gak usah pakai jilbab, ah eh, kelihatannya nggak bagus Ini yang tidak perlu dipatuhi Tapi ada teman saya Seorang dokter gigi, wibu sekalian Dokter gigi sekolahnya mahal nggak bu? Mahal, sekolahnya lama nggak? Lama, orang tuanya memiliki harapan agar anaknya jadi dokter gigi, betul ya Ketika menikah, suaminya mengatakan saya mau kamu 24 jam di rumah Kira-kira istri ini tuhi kalimat dari suaminya Nggak? Saya mau, wahai istriku, saya akan menghidupi, menafkahi kamu dengan sangat cukup, bahkan lebih dari cukup Tapi kamu 24 jam di rumah, gak boleh jadi dokter gigi lagi Kira-kira wanita ini melakukan gak? Kalau ibu di posisi itu gimana, bu? Hah? Di rumah, bu? Walaupun sekolah lama-lama dan orang tua memiliki harapan yang besar untuk menjadi seorang dokter gigi Suami bilang di rumah, ibu mau di rumah, bu? Masya Allah, solehah semua, yakin, bu? Yakin? Oh, ah, nangis dulu mungkin ya, ibu-ibu sekalian. Ternyata teman saya ini memilih untuk berada di rumah. Alasannya kenapa? Kan kita harus tahu dong alasannya kenapa bener nggak bu? Kenapa suamiku sekolah ini lama, sekolah ini susah, bukan mudah dan mahal. Orang tua aku aku menjadi dokter gigi. Alasannya apa? Kenapa aku nggak boleh menjadi seorang dokter? Tahu nggak alasannya apa bu? Karena aku cemburu engkau memeriksa gigi-gigi orang itu. Alasannya cuma cemburu, Bu. Padahal istrinya cuma memeriksa gigi orang, Bu. Apa yang dilakukan oleh sang teman saya ini, dia pun mematuhi apa yang dikatakan oleh suaminya. Apapun perkataan suami, sejatinya kalau kita ingin menjadi perempuan yang salihah, ini nasihat juga untuk diri saya, patuh dengar taat selama tidak melanggar yang syar'i, tidak melanggar Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti teman saya Sang mantan dokter gigi itu ya Setidaknya dia bisa merawat gigi Anak-anak dan suaminya sendiri Jadi ilmunya gak ada yang sia-sia Baik next Baik ada soal sebuah kisah Kisah ini tidak sohih tapi bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Di zaman Rasulullah, Rasulullah pernah berkata kepada seorang kepada Fatimah putrinya, Wahai Fatimah, eh ada anak Umar di sini. Doain ya Bu supaya jadi penceramah juga. Jadi kalau saya suka ceramah dia suka ngikutin. Kakak mau duduk di sini? Dari tadi dari di pesawat. Kakak mau swimming Umar mau swimming. Bentar ceramah dulu gitu. <laughs> Oke. Okay. Ini latihan uh, latihan sejak kecil supaya berani di depan umum gitu. Diizinkan enggak Bu anak saya di sini Bu? Oke, okay. saya lanjutkan lagi. Di zaman Rasulullah Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah kepada putrinya, "Fatimah, engkau harus datang dan menemui seorang wanita namanya Mutiah. Wanita tersebut adalah wanita penghuni surga." Sekali lagi ini kisah tidak sohih, tapi kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Fatimah pun akhirnya datang ke rumah Mutiah. Kemudian Fatimah membawa Hasan, anaknya, mengetok pintu dan kemudian Muti'ah membuka, Wahai Fatimah, alangkah bahagianya aku didatangi oleh Putri Rasulullah. Kemudian Fatimah mengatakan, bolehkah aku masuk, wahai Muti'ah? Maka Muti'ah mengatakan, tidak boleh masuk, wahai Fatimah. Suamiku mengatakan, tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Tapi kan Hasan masih kecil, kata Fatimah. Tapi kan dia laki-laki. Suamiku mengatakan tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah Mau besar maupun kecil sama aja Tidak boleh ada laki-laki Engkau pulang dulu nanti aku minta izin dulu kepada suamiku Baru besok engkau bisa datang lagi Singkat cerita Fatimah akhirnya datang lagi ke rumah Mutiah Keesokan harinya ibu-ibu sekalian Dan kemudian apa yang terjadi Dan kemudian Fatimah melihat ada rotan Kemudian ada kipas tangan Dan ada handuk maka Fatimah pun bertanya kepada Muti'ah Muti'ah, handuk ini untuk apa? Kipas tangan ini untuk apa? Dan kemudian rotan ini untuk apa? Handuk ini aku gunakan ketika suamiku pulang kerja Aku tahu dia sangat capek Aku tahu dia berjuang sangat keras Untuk bisa menghidupi aku dan anak-anak Oleh karena itu handuk ini aku gunakan untuk membersihkan badannya Seluruh badannya Agar ia merasa badannya enak, badannya bersih, sehingga bisa tidur dengan nyenyak ketika dia sudah tertidur maka kipas tangan ini aku gunakan untuk senantiasa menyipasinya supaya dia tidur dengan nyenyak karena aku tahu dia capek seharian melakukan segala sesuatu demi kami, demi keluarga ini dan rotan ini untuk apa? mutiah, kata Fatimah Ini rotan ini gunakan ketika semuanya telah aku berikan kepada suami aku Aku katakan pada suamiku Wahai suamiku, pukullah aku dengan rotan ini Jikalau pelayananku tidak baik Sejauh ini kepadamu Sehingga aku tahu di mana letak kekurangan dan kesalahanku Dan aku bisa memperbaikinya Untuk menjadi istri yang kau ridhoi Kemudian Fatimah pun bertanya Wahai Mutiah, apakah suamimu memukulmu dengan rotan ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Mutiah? sama sekali tidak pernah wahai Fatimah. Justru ketika aku mengatakan hal tersebut, suamiku justru memelukku dan tidak pernah satu kali pun dia memukulku dengan rotan ini. Jadi, kisah ini mendatangkan pembelajaran Ibu-ibu sekalian betapa Mutiah melakukan berbagai macam cara agar dia bisa masuk pintu surga dari mana-mana saja dengan cara melayani suaminya dengan sebaik-baik mungkin. Susah ya, Bu ya? Susah nggak Bu? Ngomongnya sih gampang, pelaksanaannya susah, bener gak? Kadang kita kesel, kadang kita sebel, kadang kita marah gitu ya Tapi mudah-mudahan kita minta pada Allah kekuatan untuk bisa sabar dalam menghadapi suami kita Dan kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami kita insya Allah Insya Allah dengan bantuan Allah Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah Ada perempuan-perempuan yang bekerja Hari ini kita membahas perempuan berkarir syurga. Berkarir syurga, apakah harus berkarir sebagai ibu rumah tangga atau boleh berkarir di luar? Ada jenis perempuan-perempuan yang berkarir di luar. Boleh nggak bu? Bagus nggak bu? Kita tidak bisa mengatakan bagus atau tidak karena kondisi setiap keluarga berbeda-beda. Setiap wanita pasti pengennya di rumah dekat dengan anak-anaknya Namun tidak semua kondisi kita sama ibu-ibu sekalian Mungkin kondisi keluarga A cukup Suaminya menafkahi dengan cukup Keluarga B mungkin Suaminya tidak bisa bekerja Atau suaminya sakit Atau ayah ibunya memerlukan biaya dari dirinya Sehingga mengharuskan dia mencari nafkah di luar Padahal seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian Ketika dia belum menikah hidupnya ditanggung oleh ayahnya dan ketika dia sudah menikah hidupnya ditanggung oleh suaminya Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan Ingin membantu perekonomian keluarga Tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian Karena itu bukan tugasnya Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai Dengan cara dia bekerja Maka pertanyaannya siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung, dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia harusnya dijaga, dia dilindungi, itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu taala. Maka ada kalimatnya di sini dalam hadis riwayat Muslim, "Satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, satu dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu lebih baik." Adalah kepada keluargamu. Artinya, setiap wanita yang bekerja memiliki harta dan engkau berikan pada keluargamu, engkau telah memberikan sodakoh yang terbaik. Laki-laki punya harta, sebagian harta laki-laki milik istrinya, milik wanitanya. 100% harta milik perempuan dari uang kerja kerasnya, 100% milik dirinya. Enak gak Bu jadi perempuan? Adapun kalau perempuan memberikan untuk keluarganya namanya sedekah. Jadi perempuan telah memberikan sedekah kepada suami dan anak-anaknya Dan itu adalah sedekah yang terbaik Maka hebat tidak perempuan-perempuan yang seperti ini Bukan tugasnya menjadi tulang punggung Tapi dia mau melakukan hal tersebut Untuk membantu keluarganya, orang tuanya Karena bu, kalau kita tidak bekerja misalnya Kemudian suami memberikan uang kepada kita kita mau memberikan kepada ibu kita, kepada adik-adik kita, kita harus minta izin kepada suami kita. Kita berikan sedekah kepada fakir miskin, pakai uang suami, kita harus izin dengan suami ibu-ibu sekalian. Makanya ada istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahsi, beliau bekerja menyamak kulit binatang ibu-ibu sekalian. Uangnya untuk apa? Untuk sedekah. Untuk sedekah. Makanya Zainab binti Jahsi dikenali dengan nama Umul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau bisa menghasilkan sendiri misalnya, tanpa harus pergi keluar, ibu bisa berdagang online atau apapun, kenapa tidak kita lakukan? Dengan begitu mungkin saja suatu hari nanti, kita bisa menolong perekonomian keluarga misalnya.